Kau kenal dia? Aku kurang tahu, tapi sepertinya aku kenal dia, entah di mana. Hah! ada ular! Kau mencari mati perempuan jalan? Kau tidak akan kubiarkan hidup-hidup keluar dari tempat ini. Rupanya diam-diam kau menyimpan ilmu juga. Kalau bukan disiram rasa cemburu, aku tidak akan seperti ini. Hm, rupanya kau belajar ilmu sesat, Sarkati. Sesat dan tidak sesat, aku tidak peduli. Kau saja yang mengaku ilmumu tidak sesat. Namun hobimu mencuri suami orang. Sepertinya aku sudah bisa menebak siapa gurumu sebenarnya. Jangan kau sebut nama guruku dengan sia-sia. Kalau kau sudah tahu, berarti kau harus mati! Ini. Tolong lepaskan aku. Kenapa kau tidak menangkap Sarkati? Ada hukum alam. Setiap ilmu sesat pasti tidak akan selamat. Hari ini dia akan bebas. Tapi hari nanti kita tidak tahu. Ayo pergi. Uh, uh, kita mau pergi kemana? Uh, uh, aduh, uh, Lasmini. Kakang, hari ini kita undur sejenak. Suatu hari nanti kita akan mendapatkan jantung perempuan jalan itu. Guna untuk menambah ilmu kita. Dan jika jantung itu sudah kita makan, kita akan menjadi sepasang pendekar yang tak tertandingi. Bertahanlah, Kakang. Bertahanlah.